Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah Nahmaduhu jalla jalaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِ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 Alhamdulillah atas umur yang Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Semoga kita dapat memanfaatkan umur yang Allah subhanahu wa ta'ala telah anugerahkan kepada kita ini dengan sebaik-baik pemanfaatan kita dapat beribadah kepada Allah di dalamnya dengan sebenar-benar ibadah kita beramal dan mengumpulkan kebaikan demi kebaikan poin-poin pundi-pundi amalan untuk kebahagiaan kita di akhirat kala insya'allahu ta'ala. Al Sesungguhnya di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kehidupan dunia kita ini. Sebagai Dunia untuk beramal ladang untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Tempat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pembuktian bahwa kita ini adalah hamba. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri akhirat sebagai negeri yang penuh dengan pertanggungjawaban hisap, pertanyaan naam dan pembalasan terhadap setiap amalan yang telah kita lakukan. Oleh kerana itu setiap hamba akan dibalas di hadapan Allah. Sesuai dengan amal perbuatan yang telah dia lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Apa yang kita tanam di hari-hari kita di dunia ini, ikhwah. Itu pula yang akan kita tuai hasilnya di hadapan Allah di akhirat kelak. Kebaikan yang kita tanam, kebaikan pula yang akan kita peroleh. Kejelekan yang kita tanam, sekecil apapun, apapun itu, pasti kita akan dapatkan akibatnya di hadapan Allah SWT. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّرَهِ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّرَهِ خَيْرَ Sekecil apapun, pasti kita akan dapatkan di hadapan Allah. Apakah itu kebaikan atau keburukan. Yang jelas setiap kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu dimulai di saat tatkala setiap hamba akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal di yawmi al-qiyamah. Setiap kita akan berdiri di hadapan Rabb kita. Sadar atau tidak sadar, siap atau tidak siap, setiap kita pasti akan berdiri di akhirat nanti. Nama. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan di dalam Al-Quran dan ditiuplah sangkakala oleh malaikat Maka akan meninggal seluruh apa yang ada di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Itu tiupan yang pertama. Tiupan yang kedua kata Allah swt, ثم نفخ فيه أخرى. Kemudian akan ditiup sangkakala yang kedua. فإذا هم قيامون yang Tiba-tiba mereka semuanya berdiri dan menatap. Berdiri dan menatap di hadapan Allah, Rabbul Alamin. Tidak ada yang bisa membayangkan jemaah sekalian kengerian yang akan dihadapi oleh manusia tak kala dia berdiri di hadapan Allah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat. Dan manusia akan berdiri di hadapan mereka pada hari kiamat. Semuanya menatap ke atas menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama jemaah sekalian? Kata Nabi, 40 sana. 40 tahun lamanya. Semuanya berdiri. Menunggu keputusan Allah. Naam. Dan setiap orang tidak tahu bagaimana nasibnya nanti setelah menghadapi pengadilan Allah Azza wa Jal. Setiap orang hanya menunggu dan menunggu. Dan tidak tahu kapan Allah datang menegakkan pengadilannya pada hari itu. Menentukan si fulan fil jannah wa fulan fil nar. Maka dari itu, diriwayatkan di dalam sebuah riwayat yang sahih, dalam hadis yang masyhur tentang hadis Syafaatul uzma. Di saat tatkala manusia berdiri di hadapan Allah, tanpa ada kejelasan kapan Allah akan menegakkan pengadilannya, sementara manusia semuanya sudah kepanasan, betapa tidak matahari didekatkan di atas kepala satu mil, manusia akan berkeringat sesuai dengan kadar dosa-dosa mereka di dalam kehidupan dunia ini. Di saat itulah kata Nabi, "Fa yatuna ila Adam." Mereka pun datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Minta, "Ya Adam, anta abuna." Wahai Adam, engkau adalah ayah kami. Engkau adalah manusia yang pertama. Allah menciptakan engkau dengan tangannya. Berikan syafaat kepada kami. Tidak tahan lagi dengan penderitaan ini. Minta kepada Allah. Agar Allah segera menegakkan kisah perhitungannya di hadapan hamba-hambanya. Sayang seribu sayang. tatkala Adam berkata saya tidak mampu untuk melakukan itu. Saya punya dosa. Saya pernah melakukan kesalahan. Walaupun kesalahan itu telah diampunkan oleh Allah, Adam tetap mengingat kesalahannya kepada Allah. Malu dia di hadapan Allah untuk meminta syafaat. Tapi kata Adam, datang kalian kepada Nabi Nuh. Idahabu ilanu, awal rasul. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Dia adalah rasul yang pertama. Minta syafaat. Ternyata Nabi Nuh juga tidak mampu. Idahabu ila Ibrahim. Pergi kalian semuanya kepada Nabi Ibrahim. Siapa tahu? Dia bisa membantu. Ibrahim pun tidak mampu. Nah, lihat kondisi manusia pada hari itu, Ikhwan. Membayangkannya sangat mengerikan. Nabi Ibrahim pun tidak mampu. Ya. Mereka pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun menolak. Datang kepada Nabi Isa, Nabi Isa pun menolak. Nabi Isa pun mengatakan izhabu ila Muhammad. Pergi kalian kepada Nabi Muhammad. Tatkala manusia datang kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pun bersadarkan, Allah sayalah orang yang berhak untuk memberikan syafaat ini. Saya akan minta kepada Allah. Saya lah orangnya. Karena itu adalah kedudukan yang dijanjikan oleh Allah sebagai al-maqam al-mahmud. Nabi pun datang ke bawah arsh. Bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang panjang mengucapkan pujian-pujian yang banyak. Yang kata Nabi, saya pun tidak menghafalkan pujian-pujian itu pada hari ini. Terus Nabi sujud di bawah Arsy Allah. Terus Nabi mengucapkan pujian kepada Allah sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'saka, wasaltu wa tu syafa'." Wahai Muhammad, "Irfa' ra's." Angkat kepala. Angkat kepalamu, Wahai Muhammad, apa yang kamu inginkan? Minta akan aku beri beri syafaat akan saya beri saya izinkan untuk memberi syafaat. Maka Nabi pun bersabda, Ya Rab, ummati ummati, Ya Rab, selamatkan umatku, selamatkan mereka ya Allah. Saat kala itu Allah subhanahu wa taala menegakkan. Hari kiamat. Apa namanya? Yaumul hisab. Menegakkan al-hisab. Di saat itulah setiap kita jemaah sekalian. Pasti akan ditanya oleh Allah. Rabbul alamin. Mempertanggungjawabkan setiap amalan kita di dalam kehidupan dunia ini. Baik atau buruknya. Inna ilayna iyabahum. Thumma inna alayna hisabahum. Tunggu. Kepada kamilah mereka akan kembali kata Allah. Dan pasti kami akan memberikan hisab kepada mereka. Kami akan menghitung. Kami akan bertanya. Kami akan minta pertanggungjawaban terhadap amalan mereka. Allah Ilaha Illallah. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita siap untuk menjawab satu persatu dari pertanyaan Rabbul Alamin kepada kita seluruhnya? Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Oleh karena itu, jemaah sekalian bersiaplah. Menghadapi yaumul hisab. Karena siap atau tidak siap, kita akan ditanya oleh Allah ta'ala tentang segala sesuatu yang telah kita lakukan ini. Allah SWT berfirman, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ maka demi Tuhan, Muwahim Muhammad. Lanas'alannahum. Pasti. Pasti dan pasti. Kami akan bertanya kepada mereka. Ajma'in semuanya. Tanpa terkecuali. Siapapun dia. Lelaki maupun wanita. Besar atau kecil. Orang kaya atau orang miskin. naam para pejabat maupun rakyat jelata orang-orang yang sudah siap beramal dengan amal salehnya atau yang tidak siap dengan amal salehnya pasti kami akan tanya mereka semuanya tentang apa tentang apa yang telah mereka amalkan dalam kehidupan ini Sudah siap? Sehingga yang ditanyakan ikhwanifillah adalah tentang amalan kita di dalam kehidupan dunia ini. Iya. Allah biarkan kita beramal dalam kehidupan ini. Allah berikan kita, tunjukkan kepada kita dua jalan. Jalan kebaikan, jalan keburukan. Nah, Manusia merdeka melakukan amalannya sesuai kehendaknya. Tapi ingat, semuanya akan dipertanyakan di hadapan Allah. Dan kami tunjukkan kepada mereka dua jalan. Jalan kebaikan, jalan keburukan, jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Jalan menuju surka. Dan jalan menuju neraka. Tapi ingat. Pasti akan dipertanyakan di hadapan Allah. Nah, Allah Azza wa Jalla menegaskan di dalam ayat yang lain. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Satut tabu shahadatuhum wa yusaluun Pasti akan ditulis persaksian mereka dan pasti mereka akan ditanya pada hari kiamat nanti. Naam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu juga menegaskan Allahilana asalanna amma kuntum taftarun Maka demi Allah pasti kami akan pertanyakan nanti, kami akan pertanyakan nanti terhadap kedustaan-kedustaan yang telah kalian lakukan. Subhanallah. Itulah yang disebut dengan hari hisab. Ketika amalan manusia diperhitungkan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketika kita semua berdiri di hadapan Allah tanpa sehelai pakaian, tanpa alas kaki, tanpa dikhitan, tanpa memiliki syahwat sedikit pun terhadap lawan jenis ketika itu. Semuanya sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Di saat itulah jemaah sekalian, ya, kita berdiri di hadapan Allah dan menghadapi yang namanya apa? Kisah perhitungan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang memberatkan jamaah sekalian. Sampai-sampai seorang penyair yang bernama Ibnul mutaz dia mengatakan apa? Walau ana jika matna turikna, lakaan al-maut rahahta kulli hiyin. Walakna jika matna buatna, wansaulu bagdahu an kulli shayin. Jika kalau setelah kita meninggal, kita ditinggalkan begitu saja. Selesai perkara. Maka, al maut kematian itu, adalah saat yang paling tepat untuk istirahat dari segala kepenatan hidup. Tapi yang menjadi permasalahan katanya, jika kita setelah meninggal buatna kita akan dibangkitkan lagi. Setelah itu Wanus alubadahu angkul lishai dan setelah itu kita akan ditanyakan tentang segala sesuatu. Masya Allah. Ini yang berakhir. Al-ikhwa wal akhwat rahimani warahmatullahu jamian. Ah. Ingat, kita ini adalah hamba yang lemah. Kita berbuat, kita beramal, kita berucap, kita berkeinginan. Semuanya itu akan ada pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, jamaah sekalian, seorang hamba yang yakin akan adanya hari hisab maka dia akan berhati-hati pada ucapannya, pada perbuatannya, pada tindak tanduknya, pada langkah-langkahnya. Dia berhati-hati karena dia yakin semuanya pasti akan dipertanggungjawabkan dan dipertanyakan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Nah, ingat jamaah, pada hari kiamat, umil hisab ya ketika Allah subhanahu Wa ta'ala telah datang di hadapan hamba-hambanya di hari itu malaikat pun datang bersaf-saf. ya di sanalah manusia siap untuk menghadapi pengadilan Allah Azza wa Jalla manusia berharap disertai dengan kecemasan tingkat tinggi Nah Berharap akan selamat di hadapan Allah. Namun mereka cemas. Akan bahaya. Yang akan menimpa dirinya ketika Allah tidak merahmatinya. Di saat itulah jemaah sekalian. Kondisi manusia. Ada yang wajahnya berseri-seri. Ada pula orang-orang yang wajahnya muram, kelam, gelap. Siapa mereka? Kata Allah. Allah. Mereka itulah orang-orang yang ingkar lagi fajir. Di saat itulah jamaah sekalian. Setiap hamba hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Yaumaya firrul mar'u min akhi. Wa ummihi wa abi Wa sahibatihi Wa bani Likullim minhum Yawma izin sya'nu yugni Itulah hari Ketika seorang hamba Akan lari Dari saudaranya Lari dari ibunya Lari dari ayahnya lari dari teman-temannya lari dari alat-alat keturunannya setiap orang pada hari itu ada sya'nu yubni ada urusan yang menyibukkan mereka urusan apa jamaah? urusan hisab urusan pertanggungjawaban urusan siap menjawab pertanyaan demi pertanyaan dari Allah selama dia hidup dalam kehidupan dunia Nah. Maka ada di antara manusia pada hari itu ikhwan fillah yang mendapatkan keberuntungan besar. Kenapa? Ternyata mereka termasuk dari golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab tanpa azab. Mereka itulah ahlu tauhid yang benar ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa Sebagaimana dalam hadis yang masyhur ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan umat-umat nanti pada hari kiamat ternyata kata Nabi umat beliau yang paling banyak wmahum sabouna alfan yadholun al jannah bi ghari hisab Di diantara mereka ada 70.000 ribu orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab betapa beruntungnya mereka Selain daripada itu pasti akan diadab, eh, pasti akan dihisab. Hanya ada orang-orang yang dipermudah hisabnya, dipermudah pertanyaannya. Ada pula orang-orang yang diperberat hisabnya di hadapan Allah. Mereka inilah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya: hisab udhib. Siapa? Siapa? Yang diperberi hisapnya. Dimunaqasah. Oleh Allah pada hisabnya Maka mereka itulah orang-orang yang akan diadab. Oleh Allah taala Allahumma hasibna hisabai yasir. Ada orang yang akan mendapatkan hisab Dan itulah kebanyakan manusia. Adakah jaminan ikhwah? Bahwa kita termasuk di antara mereka yang bebas dari hisap. Atau mungkin kita salah seorang di antara mereka yang terlunta-lunta di padang mahsyar. Menjawab pertanyaan Allah. Yang kita tidak mampu pertanggungjawabkan semua apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan ini. Na'udzubillah. Ya. Berapa banyak ucapan yang telah terucap? Berapa banyak perbuatan yang telah kita lakukan? Berapa banyak nikmat Allah yang telah kita habiskan dalam kehidupan dunia? Semuanya akan dipertanyakan di hadapan Allah Rabbul Alamin.